Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kembali lagi di podcast saya, Yoki Nisman TO peserta Latsar CPNS tahun 2022 golongan 2 angkatan 4. Nah, pada podcast kali ini saya akan menjelaskan mengenai core values ASN yaitu BerAKHLAK yang mana merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, Loyal, adaptif, dan kolaboratif Loyal adalah berdedikasi dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara Adapun panduan perilaku loyal Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan setia kepada NKRI Contohnya apa sih? Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila Kemudian, setia dan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pemerintahan yang sah. Dan yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Empat, memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas. Dan yang kelima, melaksanakan kewajiban sebagai ASN. Kemudian, panduan perilaku loyal yang kedua, yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara Apa sih contohnya kira-kira? Yang pertama yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak Contoh yang kedua membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian Tiga, menciptakan lingkungan yang non-diskriminasi Keempat, mempertanggungjawabkan kinerjanya pada publik Dan contoh yang kelima memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan Adapun pun panduan perilaku loyal yang ketiga yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Masih contohnya yang pertama memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kedua menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketiga memberikan informasi secara benar. Yang keempat tidak menyalahgunakan informasi internegara, status kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan keuntungan. Yang yang kelima, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Saya, Yokinismanto Manto AMD, akan terus berdedikasi dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara sebagai pemuji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu. Untuk itu, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk kita semua.